Baiklah para sahabat ya selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini persahabat ya Untuk warga konoha pasti yang dibikin happy banget kejutan spesial sudah disuguhkan lewat channel youtube Lestar Entertainment persahabat ya Masya Allah Kebersamaan Lesti Bilar dan Abang L membuat kita semakin bangga dan semakin bahagia Apalagi BBL ini kasih kiss by itu persahabat ya Masya Allah pokoknya ini sih Kebahagiaan yang kita rasakan Mudah-mudahan selalu seperti ini persahabat ya. Selalu menunjukkan keharmonisan Keluarga dan mudah-mudahan Selalu dilindungi dari Orang-orang yang tidak baik Amin Dan untuk juga persahabat yang masih di momen vlog yang sama Ada gambar yang sangat luar biasa sekali Untuk warga Konoha Alhamdulillah persahabat Leslar ini punya studio baru di rumah Bagus banget nih persahabat ya The best idola kesayangan kita Yang belum nonton persahabat ya Wajib nonton Karena ini kejutan spesial Untuk kita semuanya Bunda Lesti Alhamdulillah Dan Papa Bilar Ini tentunya mempunyai studio baru nih Yang pasti penasaran langsung aja Ke channel Youtube Leslar Entertainment Karena Bunda Lesti langsung mencoba nih persahabat ya Studio baru tersebut kita doakan mudah-mudahan Leslar selalu memberikan karya-karya terbaik Dan selalu memberikan kejutan kebahagiaan untuk kita semuanya Momen ini pun diripas oleh akun dunia underscore Leslar Ada kalimat caption yang dituliskan New vlog, yay studio barunya Papa B dan Bunda Lesti udah jadi nih guys Masya Allah bagus dan keren banget Yang penasaran sama studionya langsung aja Just tonton full videonya di YouTube Leslar Entertainment ya, ya. Yang ingin melihat full videonya langsung aja ke channel YouTube-nya Leslar Entertainment. Dan banyak sekali tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan ini respon yang sangat positif dari akun underscore nizhar zulmi underscore mengatakan, masya Allah pasangan yang selalu menginspiratif, selalu ada aja ide buat kemajuan mereka dan banyak orang. Semoga berkah dan sukses kesayangan. Masya Allah, banget ya! Dan ada juga persahabat komentar lain diberikan dari Agung Instagram. Junior Dewi Sahara mengatakan, "Baru kelar nonton, bagus banget suara Bunda tuh!" persahabat yang sudah menyaksikan, pasti kalian bahagia sekali melihat idola kesayangan kita ini. Dan berikutnya, persahabat kita simak juga ke fashionnya Abang Fatih ya. Baju yang dikenakan oleh Abang. Babang L saat bermain Dengan Papa Bilar nih persahabat ya. Ini merek Kenzo dibanderol seharga Rp 1.500.000 Masya Allah Semoga berkah-berkah Dan rezekinya selalu diberikan Kelancaran Berikutnya persahabat kita simak juga Ini ada Postingan spesial dari Bunda Lisi Kejoran Persahabat ya Kemarin di hari pertama Lebaran persahabat Mudahlah kejora langsung mengganti foto profil Instagram luar biasa. Postingan fotonya itu adalah Abang Fatih. Momen ini diunggah oleh akun Leslar Anascor 600000. di disini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Suny.park.com mengatakan, Duh, makin cemburu nih, Bang XL, semua medsos foto profilnya Abang L katanya tuh persabaya ada juga komentar lain dari akun Ariana Trisna. Papanya cemburunya langsung akut dari foto profil WA sampai Instagram sudah Abang L semua katanya tuh. Papa Bilar, ini cemburunya akut nih persabaya ya saat Bunda Lesti mengganti foto profil akun Instagram dan WA itu semuanya Abang Fatih aduh Masya Allah banget ya pokoknya kita bahagia sekali Alhamdulillah mudah-mudahan leslar selalu bahagia, selalu banyak doa dan dukungan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai mereka berikutnya para sahabat ada postingan kejutan spesial juga untuk keluarga Gonoha kita saksikan nih ada video BTS saat pemotretan para sahabat ya part kedua nih luar biasa ternyata Papa Bilar ini yang lagi foto abang Fatih dan bunda Lesti luar biasa melihat begini aja kita sudah bangga semoga bersebab ya Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dan kita lihat di sini banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan salah satunya dari akun dianggera ini mengatakan bapaknya abang emang multi talent ya bisa jadi kang foto juga tapi emang hasilnya cakep. Pool tuh, bila emang gak ada lawan deh selalu bisa ngambil momennya. Bisa kita lihat hasilnya setiap dia ngambil foto atau video candid bininya. Masya Allah, kita bangga. Pastinya kita juga bahagia. Masih menunggu kejutan lain? Para sahabat jangan kemana-mana. Total stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya.